وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ Jama'a rahimani wa rahimakumullah Pertemuan yang pertama telah berlalu Pada pekan yang kemarin Dan insyaAllah sebelum kita masuk pada pembahasan yang baru Kita akan sedikit mengulang materi yang kemarin telah diambil Saya ingin tanyakan kepada para santri Buku yang kita bahas buku apa? Lumatul Lumatul kod. Pengarangnya siapa? Siapa namanya? Muhammad bin siapa? Siapa namanya? Ibn Qudama Itu Penisbatannya Namanya siapa? Siapa yang tahu? ada yang tahu namanya namanya adalah Abdullah bin bin Ahmad bin Muhammad bin Kudama. kemudian buku ini ditulis oleh dua penulis penulis yang pertama yaitu Ibnu Kudama. dia menulis buku yang berjudul Lumatul I'matiqat Kemudian datang al-Syeikh al-Imam al-Allama Muhammad al-Usaymin rahimahullahu ta'ala menjelaskan kata-perkata yang diinginkan oleh kitab yang berjudul Lum'atul I'tiqat. Dan sebelum masuk pada inti pembahasan kitab, Al-Sheikh Ibn Al-Thaymin rahimahullahu ta'ala memberikan pendahuluan-pendahuluan berupa kaedah-kaedah dalam mengenal nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dan mengenal sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala dan kita telah membahas kaedah yang berkaitan dengan Nama nama Allah Subhanahu Wa Taala dan sebelumnya ada kaidah yang penting yang pertama kali yaitu dalam seorang berinteraksi dengan ayat-ayat ataupun al hadis yang berkaitan penjelasannya dengan sifat ataupun nama Allah Subhanahu Wa Taala dia menetapkannya di atas di atas apa? Di atas rohirnya, dia tidak mengganggu gugat, dia tidak mentafsirkan dengan penafsiran yang tidak memiliki pendahulu dari para salaf. Contoh misalnya, ketika seorang mendengar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan kedua tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terbentang luas di ayat ini. Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan bahwasanya Allah memiliki dua tangan. Seorang muslim menetapkan tangan untuk Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana mestinya. Kalau ada yang bertanya bagaimana hakikat tangan Allah subhanahu wa ta'ala kita tidak dikasih tahu. Kita tidak diberitahu bagaimana hakikat tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sekedar diberitahu bahwasanya Allah memiliki dua tangan. Adapun hakikatnya bagaimana tangan Allah, Allahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Kenapa? Karena Allah tidak mengabarkan kepada kita bagaimana tangan Allah Subhanahu wa taala, tapi kita sebagai seorang muslim yang taat terhadap apa yang datang di dalam Al-Qur'an, kita menetapkan Allah memiliki kedua tangan sebagaimana yang layak bagi Allah. Jangan ketika kita mendengar Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kedua tangan, kita langsung menyamakan tangan tersebut dengan tangan manusia. Jadi, penamaannya yang sama, adapun hakikatnya, bagaimana tangan Allah itu tentunya tidak sama dengan tangan manusia. Monyet punya tangan, manusia punya tangan. Apakah sama tangan monyet dan tangan manusia? Tentu beda. Ini di sisi para makhluk. Bagaimana lagi makhluk dan Allah? Pasti sangat jauh perbedaannya. Jadi, sisi kesamaannya dari sisi lafaz. Adapun hakikatnya, Allahualam. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak kabarkan bagaimana tangannya. Kemudian, ada di antara orang-orang yang sesat jalannya, dia datang mendengar firman Allah, membaca firman Allah bahkan kedua tangan Allah terhempar luas dia mengatakan tangan yang dimaksud di ayat ini adalah nikmat Allah jadi dia mengatakan apa? yang diinginkan dengan kedua tangan adalah kedua nikmat Allah apakah penafsiran ini benar? tentu salah karena kenapa? beda nikmat dengan tangan beda nikmat dengan tangan kita Menetapkannya sebagaimana apa? Sebagaimana datangnya tidak usah diganggu gugat. Kemudian Firman Allah subhanahu wa taala yang lain: wal dan wajahmu, wajah wajah Robmu yang memiliki kebesaran dan keagungan itulah yang tetap di, itulah yang tetap kekal. Di antara orang yang sesat jalannya ada yang mengatakan. Bahwasanya wajah di sini wajahnya Allah maksudnya pahalanya Allah. Apakah benar? Tentu tidak benar karena kenapa? Karena, karena penafsiran dia memalingkan makna yang sebenarnya wajah ya wajah. Wajah? Terlebih maklumi ya apa itu wajah. Adapun hakikat wajah bagaimana? Wajah Allah walam Kita memiliki wajah, kambing memiliki wajah. Apakah sama wajah kita dengan kambing? Tentu berbeda. Ini di sisi makhluk, bagaimana lagi antara Allah dan makhluk yang menciptakan para makhluk. Kemudian, penafsiran dia menafsirkan bahwasanya wajah yang diinginkan adalah pahala itu tidak benar, karena kenapa tidak akan mungkin pahala disifatkan memiliki kebesaran dan keagungan? Yang memiliki kebesaran dan keagungan itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kaidah yang telah berlalu. Kemudian, kaidah yang kedua itu berkaitan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kaidah tentang nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki beberapa cabang. Saya bisa cebutkan di antara cabang yang telah diambil, yang pertama, siapa namanya kita. Yeah. Hmm? apa diantara kaidah dalam menetapkan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala itu yang tadi kita bahas wajib bagi seorang muslim untuk menetapkan gohir ayat tidak boleh apa memalingkannya dari gohirnya kalau wajah ya wajah Ah, kemudian ada yang bisa jawab kita yang pertama yaitu seluruh nama-nama Allah subhanahu Wa ta'ala itu sangatlah indah keindahannya tidaklah memiliki batas tertentu Kenapa? Alasan yang pertama, kenapa nama Allah subhanahu wa ta'ala indah? Karena setiap nama dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, itu mengandung sifat. Mengandung apa? Mengandung sifat. Contoh misalnya nama Allah. Contohnya nama Allah yang kita hafal. ar, -razaq. ar -razaq. Nama Allah subhanahu wa ta'ala adalah ar -razaq. Maha yang memberi rezeki. Sekarang ar adalah nama yang sangat indah, keindahannya tidaklah memiliki ujung ataupun puncak. Kenapa? Karena ar memiliki sifat Ar-Rizq. Nama Allah Subhanahu wa taala yang memberi rezeki mengandung sifat apa sifatnya? Yang memberi rezeki, pemberi rezeki. Kemudian juga di antara Nama Allah subhanahu wa ta'ala Al-Azim Yang maha agung Mengandung sifat Al-Azama Yaitu keagungan Berbeda halnya dengan nama manusia Nama manusia itu hanya sekedar nama Tidak mengandung sifat Seperti apa kemarin contohnya? Seperti Muhammadun, Muhammadun Misalnya ada seorang Yang bernama dengan nama Muhammad apa artinya Muhammad? Sosok yang terpuji. Apakah terpuji? Itu sifatnya. Apakah sifat ini dimiliki oleh orang yang bernama dengan nama Muhammad? Tentu saja kadangnya tidak. Kadang namanya Muhammad terpuji tapi sifatnya mazmum, tercelah. Itu apa? Kalau nama manusia. Dan alasan yang kedua, kenapa nama Allah subhanahu wa ta'ala itu sempurna? Karena Allah subhanahu wa ta'ala sendiri yang tetapkan. Kata Allah, "Walillahil Asmaul Husna" dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki nama-nama yang indah. Kemudian, kaidah yang kedua. Kaidah yang kedua Ambil dari tetangga. Kemudian, kaidah yang kedua, bahwasanya nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, itu tidak memiliki jumlah tertentu. Tidak ada batasnya. Terus bagaimana dengan hadis Inna lillahi tis'atan wa tis'una isman. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, memiliki 99 nama. Man soha daholal jannah Barang siapa yang menghitungnya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Makna menghitungnya di sini makna yang pertama, dia menghafalnya, dia memahami maknanya, kemudian yang ketiga, dia berdoa dengan nama tersebut. Misalnya dia ingin meminta rahmat Allah Subhanahu wa taala, dia memakai nama Ar-Rahman, yang maha merahmati, yang rahmatnya meliput segala sesuatu. Ataupun dia meminta, ia ingin meminta pengampunan kepada Allah. Dia berdoa dengan Al-Ghafur, yang maha mengampuni. Ayat ini ataupun hadis ini secara zahirnya menjelaskan kepada kita bahwa nama Allah berjumlah 99. 99. Di hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "As'aluka Allahumma bi ismin huwa lak." Ya Allah, aku meminta kepadamu dengan seluruh namamu. Samaita bihi nafsak, entah nama yang engkau namakan pada dirimu, au anzalta fi kitabik. atau nama yang engkau turunkan di dalam Al-Qur'an ataupun nama yang wajarkan kepada seorang dari makhlukmu atau nama yang kau sembunyikan pada ilmu Ghaib yang berada di sisimu jadi Allah subhanahu Wa ta'ala memiliki nama yang Allah subhanahu wa ta'ala sembunyikan di sisinya tahu Rasulullah Shallallahu alaihi yang bilang berarti tidak batasnya nama Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas dengan jumlah 99. Kenapa? Karena nama yang diturunkan di dalam Al-Qur'an itu sudah lebih dari 99. Nama yang terdapat di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam hadis itu sudah lebih 99 berarti bagaimana cara mengkompromikan menggabungkan diantara dua hadis yang secara akhirnya itu bertentangan satu hadis yang mengatakan Allah memiliki nama yang berjumlah 99 hadis yang kedua mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala tidak memiliki apa namanya, memiliki nama dan namanya tidak terbatas jumlahnya para ulama mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan 99 nama yang disebutkan oleh Rasulullah Rasulullah menyebutkan 99 nama jumlahnya maksudnya 99 nama ini memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh nama Allah subhanahu wa ta'ala yang lain apa tadi keutamanya Siapa yang menghafalnya Siapa yang memahami maknanya Siapa yang berdoa dengannya maka dia akan masuk masuk ke dalam surga. Kemudian selanjutnya yang ketiga, kaidah yang ketiga adalah ya. Yeah. Tapi ditetapkan lewat Jadi nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu ditetapkan dengan Al-Quran ataupun sunnah. Ataupun Hadis, Tidak ditetapkan oleh akal. Maksudnya tidak boleh bagi seorang muslim setiap orang mendatangkan nama untuk Allah. Kemudian memanggil Allah dengan nama tersebut. Kenapa? Karena pembahasan penetapan nama untuk Allah itu referensinya, sumbernya dari Al-Quran ataupun sunnah. Ini hak Allah subhanahu wa ta'ala. Hak manusia, misalnya bapak sudah menamakan anaknya dengan nama Muhammad. Dengan nama Muhammad. Datang tetangganya panggil siapa? Umar. Atau Usman. Atau nama-nama yang lain. Apakah bapaknya akan marah? Tentu marah. karena Kenapa? Sudah ada namanya memang. Sudah ada namanya. Siapa tadi namanya Muhammad maka tidak boleh bagi orang lain datang memanggil seorang anak ini dengan nama yang tidak dinamakan oleh bapaknya. Itu di sisi makhluk tidak boleh seperti itu. Kekurangan ajaran seperti itu. Bagaimana lagi dengan hak Allah Subhanahu wa taala? Tidak boleh bagi seorang muslim seenaknya menetapkan nama untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat yang kita akan bahas ini kaidah yang keempat. Kemudian kata penulis, al-far'u rabi'u. Kullu ismin min asma'illahi. fa innahu yadullu 'ala dzati llahi wa, wa 'ala shifatillati tadhammanaha wa 'ala al-atharil mutarattibi 'alaihi in kana muta'addiyan. Kemudian cabang yang keempat dari kaidah yang berkaitan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala adalah seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan atas zat Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innallaha Sami'un Basir." Allah Subhanahu wa taala Sami'un memiliki nama nama Sami', yaitu apa? Maha mendengar dan Allah juga memiliki nama basir yaitu maha melihat. Sekarang nama samiun maha melihat. Nama ini menunjukkan atas zatnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan zatnya selain dari Allah. Berbeda dengan orang-orang yang jalannya sesat. Ketika dia membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala inna samiyya sami'un basir sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala bernama dengan nama sami' dan basir dia mengatakan bahwasanya nama ini sekedar nama tidak menunjukkan zatnya Allah maksudnya nama ini bukan namanya Allah karena tidak menunjukkan zatnya Allah kemudian yang benarnya apa? setiap nama atau seluruh nama Allah subhanahu wa ta'ala itu menunjukkan zat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, nama Allah Subhanahu wa taala menunjukkan atas sebuah sifat yang dikandung oleh nama tersebut. Jadi yang kedua, nama Allah Subhanahu wa taala yang pertama menunjukkan zat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nama Allah Subhanahu wa taala menunjukkan atas sebuah sifat yang dikandung oleh nama tersebut. Contoh misalnya, tadi nama Allah subhanahu wa ta'ala sami'un yang maha mendengar. Yang pertama, nama sami'un menunjukkan atas zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, sami'un menunjukkan atas sebuah sifat yang dikandung oleh nama sami'un. Apa itu? Sifat pendengaran sifat pendengaran contoh lagi firman Allah basirun yang maha melihat berarti nama Allah subhanahu wa ta'ala adalah al basir yang pertama, kandungan yang pertama Allah subhanahu wa ta'ala nama ini menunjukkan atas zat Allah kemudian yang kedua nama ini mengandung sifat Allah subhanahu wa ta'ala apa sifatnya? melihat sifatnya apa? Melihat Kenapa kita harus seperti ini Karena ada diantara Orang-orang yang Jalannya sesat mengatakan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala Hanya memiliki nama Dan tidak memiliki sifat Maksudnya dia yang mengatakan seperti ini Allah subhanahu wa ta'ala namanya Sami'un Yang maha mendengar Tapi tidak mendengar Ada orang seperti itu Allah Subhanahu wa Ta'ala Basirun Maha Melihat, tapi tidak melihat. Bisa ditangkap, tidak bisa ditangkap karena kenapa tidak masuk di akal? Tapi ada orangnya seperti itu, ada orang yang seperti itu. Kenapa dia mengatakan seperti itu? Karena dia mengatakan, "Kapan kita tetapkan lebih dari satu sifat untuk Allah, maka mengharuskan Allah itu berbilang." Jadi dia hanya menetapkan satu sifat untuk Allah yaitu sifat al-qidam. Sifat yang memang dari dahulu dia sudah ada. Cuman sifat itu yang ditetapkan. Dia tidak menetapkan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat mendengar, tidak tidak menetapkan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat melihat. Alasannya karena kalau seandainya dia menetapkan lebih dari satu sifat, maka mengharuskan Allah Subhanahu wa taala lebih dari satu, karena di pikiran dia satu sifat hanya satu zat, satu sifat hanya untuk satu zat. Dan pendapat ini terbantah dengan kenyataan. Contoh misalnya kita ambil, beliau siapa nama tak? Siapa? Fadlan. Fadlan, manusia. Sifatnya yang pertama, coba gondrongnya ini sifatnya yang pertama, dia gontrong, Yang kedua, agak mancung. Ya. Yang ketiga, manis. Ini, manusia. Sudah berapa sifatnya? Sudah tiga. Ini baru tiga. Kalau nanti mau lanjut, nanti teliti dia. Ya. Ini makhluk. Satu zat, tiga sifatnya. Ini baru tiga ya saya sebutkan. Bagaimana lagi dengan Allah yang menciptakan makhluk itu? Dia lebih berhak memiliki lebih banyak dari sifat makhluknya, tapi orang ini berpendapat seperti itu Bahwasanya kalau kita menetapkan lebih dari satu sifat untuk Allah, maka mengharuskan kita menetapkan sesembahan yang lain juga dan ini apa? pendapat yang tidak masuk di akal makanya dibahas di dalam akidah agar kita bisa terbedakan keyakinan kita dengan keyakinan siapa? keyakinan dia jadi kita berpendapat bahwasanya setiap dari nama Allah itu menunjukkan zatnya Allah, kemudian yang kedua, menunjukkan atas sebuah sifat yang dikandung oleh nama Allah, kemudian yang ketiga yang ketiga adalah apa tadi? Belum disebutkan yang ketiga adalah menunjukkan atas sebuah dampak dari sebuah sifat, atau sebuah nama, ini yang ketiga nama Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan dampak ataupun hasil dari Nama tersebut. Jikalau nama tersebut, itu berpengaruh atau memiliki pengaruh, memiliki dampak pada makhluk. Ini yang ketiga. Kandungan dari nama Allah. Bahwasanya apa tadi? Nama Allah subhanahu wa ta'ala memiliki dampak pengaruh pada makhluknya jikalau nama tersebut, itu memang asalnya memberikan pengaruh atau dampak pada makhluk. Contoh misalnya, Nama Sami'un. Nama Sami'un. as sami Yaitu Allah Maha Mendengar. Yang pertama, kandungan yang pertama, Nama as sami menunjukkan zatnya Allah. Yang kedua, menunjukkan atas sebuah sifat yang dikandung oleh nama ini. Apa sifatnya? Sam'un. Mendengar. Mendengar. Allah Subhanahu Wa Ta'ala as sami Maha Mendengar. Apa sifatnya? Mendengar. Apa dampak dan pengaruhnya di sisi makhluknya? Ya mendengar, mendengar, ayah, mendengar. Begitu pula nama Allah Subhanahu Wa Taala Ar-Razak. Allah Subhanahu Wa Taala Maha memberi rezeki. Nama Ar-Razak ini yang pertama menunjukkan atas zat-Nya Allah, yang kedua menunjukkan atas sifat yang dimiliki oleh Allah. Apa sifatnya Ar-Rizq? Yaitu memberi rezeki kemudian, apa dampak ataupun pengaruh di sisi makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan apa? memberikan rezeki kepada makhluknya, itu dampak dari dan pengaruh dari nama Allah subhanahu wa ta'ala nama yang lain banyak sekali nama, nama-nama yang lain sama tadi dengan basir, al basir Allah subhanahu wa ta'ala maha melihat Nah, nama al-basir ini menunjukkan zatnya Allah mengandung sifat al basor melihat dan yang ketiga memiliki, akan mengeluarkan dampak ataupun pengaruh di sisi makhluknya, apa itu? Allah subhanahu wa ta'ala melihat seluruh perbuatan kita kemudian diantara nama yang lain ada yang bisa datangkan? nama nama Nama apa? Ar-Rahim. Ya. Ar-Rahim. Nama Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Rahim. Waka nabil rahimah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap para orang mukmin Sangat apa? Kasih sayang. Maha kasih sayang. Sekarang, Rahimun. Ar-Rahim. Ar-Rahim ini adalah nama Allah yang menunjukkan atas zatnya Allah. Kemudian menunjukkan atas sebuah sifat yang dikandung oleh nama ini, apa sifatnya ar-rahma, yaitu apa kasih sayang. Kemudian yang ketiga, nama ini memiliki dampak ataupun pengaruh di sisi makhluknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati, mengasihi para hamba-hambanya dari kalangan orang-orang yang beriman. Kemudian kata penulis, Hafidahullah Ta'ala, ini jenis nama yang pertama. Ada nama yang kedua. Nama yang kedua. Nama yang kedua ini, dia hanya memiliki dua kandungan. Kandungan yang pertama, nama tersebut hanya menunjukkan zatnya Allah. Kandungan yang kedua, nama tersebut hanya mengandung sifat yang dikandung oleh nama tersebut. Dan tidak memiliki pengaruh ataupun dampak di sisi makhluk. Seperti nama apa? Nama Al-Hayyu. Allahu la ilaha illa. Huwa Al-Hayyu al-Qayyum. Al-Hayyu. Yang maha hidup. Sekarang, Nama Allah subhanahu wa ta'ala Al-Hayyu. Al-Hayyu ini, Menunjukkan atas zatnya Allah. Bukan menunjukkan atas zatnya selain Allah. Bukan zat selain Allah yang ditunjukkan. Sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang yang sesuai jalannya. bahwasanya Al-Hayyu kata mereka, itu tidak menunjukkan zatnya Allah, tapi Al Hayyu hanya sekadar disebutkan di dalam Al Quran, tapi tidak ditetapkan sebagai nama Allah. Itu salah, itu salah. Kenapa? Karena Allah sendiri yang tetapkan. Kita menerima apa yang apa yang ditetapkan oleh Allah. Kita hanya, hanya menerima hasil, menerima hasil. Adapun yang berjuang itu lain. Kemudian Al Hayyu nama Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Hidup. Hayyu itu kandungannya hanya dua yang pertama menunjukkan zatnya Allah bahwasanya al adalah Allah Alhayyu adalah Allah Kemudian yang kedua mengandung sifat apa sifatnya al kehidupan kehidupan Adapun yang ketiga Adakah dampak ataupun pengaruh di sisi makhluk dari nama ini tentu tidak ada tidak ada. Adapun yang menghidupkan nanti nama lain al-hayyu. Ya, itu lain. Kemudian diantara nama lagi al qawiyyu Inna Allah azizun. Atau inna Allah qawiyyun aziz. Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Kuat dan Maha Perkasa. Sekarang qawiyyun, al-qawi, al-qawi ini. Menunjukkan zatnya Allah. bahwasanya Al-Qawi adalah Allah. Kemudian yang kedua. Al-Qawi ini mengandung sifat Allah. Apa sifatnya? Al-Quwah. Kekuatan. Ada pengaruh ataupun dampak yang ada pada sisi makhluk? Jawabannya tidak ada. Ini nama Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua. Yang pertama namanya nama Allah yang muta'addi. Yang kedua nama Allah subhanahu wa ta'ala yang lazim. Itu namanya. Tapi se... Apa namanya? Alangkah bagusnya kalau kita apa? Hadir dan mencatat. Biar bisa diulang di rumah. Kemudian kata penulis ta'ala ta atau rahimahullah Dan tidak sempurna keimanan seorang hamba hingga dia atau tidak sempurna keimanan seorang hamba Terhadap nama Allah subhanahu wa ta'ala Hingga dia menetapkan Tiga poin Yang telah berlalu tadi Tidak sempurna keimanan Seorang hamba kepada nama Allah Subhanahu wa ta'ala As-Sami'ah ya, Yang maha mendengar Hingga dia menetapkan tiga poin yang telah Berlalu Poin yang pertama Apa tadi? Bahwasanya As-Sami'ah ya Menunjukkan zatnya Allah As-Sami'ah ya adalah Allah bukan asami Selain Allah bukan Kemudian yang kedua asami mengandung sifat apa sifatnya as pendengaran yang ketiga dampak ataupun pengaruh yang berada di sisi manusia Apa itu mendengar jadi ketika seorang hamba hanya menetapkan satu saja misalnya dia menetapkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki asami dan asami ini menunjukkan atas zatnya Allah, sudah, dia berhenti. Dia tidak menetapkan, mengandung sifat, ataupun memiliki dampak di si makhluk. Maka keimanan dia kepada Allah, itu keimanan yang kurang, tidak sempurna. Kenapa? Karena dia tidak menetapkan tiga poin yang telah berlalu tadi. Seperti orang-orang Mu'atazila, -orang, ada kelompok, kelompok di dalam Islam ini, namanya Mu'atazila. Orang-orang Mu'tazila, dalam pembahasan sifat-sifat Allah, dia menafikan. Mereka apa? Menafikan sifat Allah. Mereka mengatakan, Allah subhanahu wa ta'ala bernama As-Samir Maha Meli Maha. Mendengar, tapi tidak mendengar. Apakah keimanannya sah? Jawabannya tidak. Karena kenapa? Dia hanya menetapkan satu poin saja. Begitu pula seterusnya. Jadi keimanan seorang hamba terhadap nama Allah tidaklah sempurna kecuali menetapkan tiga poin yang telah berlalu tadi. Kemudian kata penulis, misalul dalika fi qayil mutaaddi al a'zimi dan contoh nama Allah Subhanahu Wa Taala yang lazim apa tadi yang lazim yang kandungannya hanya dua, yaitu nama yang menunjukkan zatnya Allah dan nama yang menunjukkan sebuah sifat. Yang dikandung oleh nama. Apakah ada dampak ataupun pengaruh di sisi makhluk? Tidak. Contohnya misalnya, kata penulis, Nama Allah Al-Azim. Yang memiliki keagungan. Maha agung. Sekarang kata penulis, Falayatim mul imanu hatta nu'mina Bi isbatihi isman min asma'illahi dalan ala dhatihi ta'ala Wa ala ma tadummanahu minas sifati al agamah tidak sempurna keimanannya seorang muslim terhadap nama Al-Azim ini hingga dia beriman bahwasanya nama Al-Azim adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, keharusannya dia meyakini bahwasanya Al-Azim ini yang Maha Agung menunjukkan zatnya Allah, bahwasanya Al-Azim adalah Allah. Kemudian yang kedua, dia menetapkan sifat yang dikandung oleh nama Al-Azim. Apa tadi? al awamah keagungan. Nama Allah SWT, Al-Azim, al yang maha agung. Ada sifatnya. Apa sifatnya? Keagungan. Tapi orang-orang yang sesat tadi mengatakan, Allah maha agung tanpa keagungan. Masuk di akal? Tidak masuk di akal. Tidak masuk diakal Sampai anak-anak kecil kalau kita tanya. Misalnya ada yang mengatakan, Saya orang yang berpuasa, tapi tidak puasa. Masuk di akal? Tidak masuk diakal saya adalah orang yang berpuasa tapi tidak berpuasa. Atau misalnya ada mengatakan, saya adalah orang yang melihat tapi tidak melihat. Bisa ditangkap? Ada yang bisa tangkap? Tidak ada yang bisa tangkap karena pemahaman yang salah. Pemahaman yang salah. Tapi ada juga dari kaum muslimin yang berkeyakinan seperti keyakinan ini. Apa tadi alasan mereka? Karena mereka khawatir kalau menetapkan lebih dari satu sifat untuk Allah, mengharuskan Allah subhanahu wa ta'ala itu berbilang dan tidak masuk di akal makhluknya saja satu orang itu memiliki banyak sifat misalnya dia adalah orang yang adalah orang yang misalnya rajin bersedekah kemudian rajin beribadah, rajin berpuasa rajin salat malam sudah berapa saya sebutkan sifat? sudah empat, ini dari sisi sifatnya, belum dari sisi sifat sifat anggota tubuhnya Iya. dan Allah subhanahu wa ta'ala jauh lebih sempurna dari siapa? dari para makhluknya kemudian kata penulis dan contoh nama Allah subhanahu wa ta'ala yang muta'adi apa tadi yang muta'adi dia memiliki tiga kandungan menunjukkan atas zatnya Allah menunjukkan atas sebuah sifat yang dikandung oleh nama Allah dan menunjukkan atas dampak ataupun pengaruh yang nampak di sisi makhluk. Seperti apa? Kata penulis di sini, Ar-Rahman. Yang benarnya, Ar-Rahim. Ar-Rahim. bihi. Hatta nu'mina bi isman min ala ta'ala. rahmah alaihi min wa huwa annahu yarhamu man yasha. contohnya, nama Allah subhanahu wa ta'ala ar-Rahim kalau penulis mencontohkan apa? ar-Rahman namun yang benarnya adalah ar-Rahim sini. karena penulis sendiri di bukunya yang lain mencontohkan apa? ar-Rahim ar nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih maha penyayang fal <tuh> hayatimul tidak sempurna keimanan seorang hamba kepada nama Ar-Rahim. Hingga dia menetapkan ataupun dia beriman bahwasanya Ar-Rahim adalah nama dari nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga Ar-Rahim menunjukkan atas zatnya Allah. bahwasanya Ar-Rahim itu adalah Allah. Dan juga yang kedua, bahwasanya nama Ar-Rahim ini mengandung sebuah sifat. Apa sifatnya? Ar-Rahman, penyayang, pengasih, perahmat, dan seterusnya. Dan yang ketiga, yang dikandung oleh nama Ar-Rahman ini adalah dampak ataupun pengaruh yang dihasilkan oleh nama Ar-Rahman. Apa dampak ataupun pengaruh yang dihasilkan oleh nama Ar-Rahman di sisi para hamba-hambanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala merahmati, menyayangi siapa yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki. Itu apa? Tentang nama Ar-Rahman. Jam berapa sih? Kemudian pembahasan yang ketiga kita selesai pada pembahasan yang kedua, yaitu kaidah-kaidah yang berkaitan dengan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan masuk pada kaidah yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Kata Ibnu Safidhahullah rahimahullahu taala, al-qaidatus salisatu. Kaidah yang ketiga. Fi sifatillahi wa tahtaha furu'un aydha. Kaidah yang ketiga. Tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan pada kaidah yang ketiga ini memiliki berbagai cabang juga. Jadi kaidah yang ketiga ini berbicara tentang tentang apa tadi? tentang sifat-sifat Allah. Dan pada kaidah yang ketiga ini memiliki cabang pembahasan. Cabang yang pertama kata penulis, al-farul awwalu kulluha ulia Sifatu kamalin wa madahin, laisa minal wujuh. Cabang yang pertama pada pembahasan sifat-sifat Allah adalah seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah sifat-sifat yang tinggi dan sifat-sifat yang sempurna lagi terpuji. Tidak ada sedikit pun dari kekurangan pada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sifat Allah. Seluruh sifat Allah Subhanahu wa taala itu tinggi, tidak ada yang menyainginya. Kemudian yang kedua, sifat Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah sempurna dan terpuji. Yang ketiga, tidak ada sedikit pun dari kekurangan yang ada pada sifat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau sifatnya makhluk, bagaimanapun dermawannya atau bagaimanapun rajinnya salat, rajinnya beribadah ini sifat ya. Rajin beribadah, rajin sholat, rajin berpuasa, rajin seterusnya. Pasti ada satu keadaan dia akan merasa apa? letih ataupun malas. Karena itu sudah apa? Sudah ditetapkan. Bahwasanya sifat manusia itu memiliki kekurangan. Agar apa? Agar tidak ada kesamaan antara pencipta dan yang dicipta. Itu sudah ditakdirkan. Bagaimanapun seorang rajinnya beribadah di suatu hari dia apa? Dia akan malas. Dia akan malas. Jadi sifatnya tidak. Sifat rajinnya di dalam beribadah itu dia apa? Tidak sempurna. Karena kenapa? Ada di satu keadaan sifat beri rajinnya beribadah dia apa? Kurang. Adapun sifat Allah itu seluruhnya apa? Di seluruh keadaannya itu sempurna. Kata penulis, seperti sifat Allah, Al-Hayat, wal-ilm, wal-kutrati, wal-sam'i, wal-basri, wal-hikmati, wal-rohmati, wal-ului, wa-ghairi dhalika, liqawlihi ta'ala, walillahil-mathalul-a'la, wal-lianna-l-rabba kamilun, fa-wajabakamalu sifatihi. Seperti sifat Allah subhanahu wa ta'ala, al-hayatu, kehidupan sifat Allah subhanahu wa ta'ala yaitu sifat kehidupan adalah sifat yang paling sempurna tidak ada kecacatan kekurangan pada sifat kehidupan Allah berbeda dengan hidupnya siapa? sifat hidupnya manusia, sifat hidupnya manusia itu diawali oleh ketidakadaan sebelum kita diciptakan kita tidak ada Lam yakun dahulu manusia adalah sesuatu yang tidak disebut-sebut. Misalnya kita, saya mata, nama T, Fadlan ya? Iya. Fadlan. Sebelum Fadlan ada, itu tidak pernah disebut-sebut namanya Fadlan. Ketika Fadlan ada, berarti Fadlan memiliki sifat hidup. Dan sifat hidupnya Fadlan ini kurang. Dari sisi mana? Sifat hidupnya Fadlan didahului oleh ketidakadaan. Maksudnya dahulu pernah, Fadlan tidak disebut-sebut. Kemudian, ketika Fadlan akan terus hidup, pasti sifat hidupnya akan diikuti oleh ketidakadaan juga. Maksudnya dia akan mati. Dia kan? Dia akan mati. Tapi sifat hidupnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha sempurna. Tidak ada satupun waktu dari dahulu hingga seterusnya Allah Subhanahu wa taala tidak hidup. Tidak ada. Kehidupan Allah tidak didahului oleh ketidakadaan dan kehidupan Allah tidak disusulik oleh kematian. Sudah ada syaratnya. ya. Sekiranya sampai di sini. InsyaAllah di lain waktu kita lanjut. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruqa wa tubulik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.